Oke okay, dah, yuk. Assalamualaikum, selamat bergabung uh, ya, ya teman-teman. Kembali lagi dengan kami di sini di Alqolam Jaya. Saya Lam ini, Aulia. Aulia, kita sekarang ngapain ini? Ya, kita review ya. Ini paket uh, dari Ninja ya, Ninja Plan, ya. Uh, isinya adalah ini, dari awal bolam mesin las ya, kita review ya. Saya akan mereview, ya, Ulia, ya, sama Ulia. mulai kelihatan ya teman-teman ya. ya mulai kelihatan Oke, ini mesin las 450 watt sebanyak taruh ini dulu ya 450 watt teman-teman ya. ya mereknya edon ya teman-teman mereknya edon ini ya kalau kurang dekat Nih mereknya edon ya 150 watt ini, ini spesifikasinya nih oke kelihatannya teman-teman kalau ini di ininya ya harusnya antara 20 sampai 220 ampere nah ini yang paling penting nih menurut saya aksesorisnya ini dapat Biasa ya kabel tanglas ya, kemudian ada sikat baja Ada ini lagi, ada kedok ya, atau topeng las seperti itu Tapi nggak tahu ya harga, ini harganya 450an gitu ya dapat segitu, kayaknya enggak mungkin sih kayaknya Enggak mungkin ya uliaya ya, tapi kalau ya melihat ininya kok kecil banget uliaya ya buat ngelas. Oh, yang gede. Iya. Seperti bilang baik. Siap. Ya, teman-teman kita lihat ya. Nih. Ini tanglasnya besar ya, bagus ya. Wah, ini oleh tanglasnya besar. Ini bukan buat mainan. Sudah gini. ini tanglas tang yang eh, ke ground ke body ya ini tanglas yang untuk ke ini wah ini agak pecah teman-teman apa, apa sih harga segitu ya iya uh, ini, apa apa ya, ini untuk saya. yang elektrodanya ya oke okay. yang saya tahu apa benar ini ada kedoknya kedok ah ini kita kita ambil dulu Mesinnya, mesinnya segini. Wah, kecil kali Ya, ulia. iya <laughs> ya, kecil segini teman-teman segini, Nonon. -teman. Ya, tapi udah apa apa? Ya, long Ini tanya kayak ribu, ya, ulia. Iya. Wow, kecil sekali, kecil sekali. Nih. Segini, segini, segini, segini, segini, segini, segini, ini, ini, ini, nah, ini, nah, ini, nah, ini, nah, Okay, ini oke okay, ya. kecil ke dalam itu. Wah, bagus amat saya. Ini ini ini, ini. Ada kipas pendinginnya, ada ini, ada aa uh, saklernya. Okay. ada ada pasir silika juga. Silika. Yes. Oh, ini adalah buku petunjuk. Ya, buku petunjuk. Oh, dapat juga ini ini kaca kaca lasnya ini. Wah, ada ini, wadah teman-teman. Waduh, murah sekali ini. Aduh, biasanya kalau yang murah-murah begini bikin Nah, ini sikat bajanya sama palunya ini. Ya, sikat baja ya. Nah, perbon termin itu ya. ya teman-temannya dan baja sih kan beneran ini ini tasnya eh, apa selempangnya gitu buka apa namanya ini hmm, apa namanya kayak ikat pinggang itu loh ya. lihat ya, nanti di sini teman-temannya taruh dulu ya ini yang paling yang paling saya suka ini ada ininya ini loh eh, ini namanya topeng lat lagi gini-gininya. Ya, dulu-dulu. Ya, ini pasang dulu teman-teman. pasang dulu ya. Ih, oh, hemp ini. Kemudian ada anginnya. ngeliat sayang, Ngelilah. Ini kayak di sekolahnya Masih Ibra itu. Iya nah, masaknya, masaknya susah ini teman-teman. Mau -teman. sah puasa lagi? Iya capek karena puasa. Tapi lagi. bukan alasan ya puasa kita ndak kerja keras Iya ya. Ngelilah. ya <tuk tangan> tapi ya, ya teman-temannya bisa dapat sembarang ini ininya agak sedang lemes ya apa apa sih bagus -ya. saya di eh, mana? ada? Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, ya, teman-teman. Ya, ini saya pasang dulu kacanya. Hmm, ini punya susu basah nih. Boleh ngambil susu basah Terus Oke setelah ini kita coba teman-teman Karena saya tidak sedia elektroda Saya membuatkan besi ini Mirip dengan elektroda Yang 2,6 Uji-uji Oke Kita akan perciapkan dulu ya Saya akan perciapkan ini ya, Kabelnya Ya teman-temannya, oke. Okay. Oh ya, teman-teman perlu saya sampaikan lagi di sini meterannya pakai yang pulsa ya itu 400 eh 900 watt, 900 watt. Cuma sekarang agak bermasalah, agak bermasalah. Eh, mari kita lihat meterannya teman-temannya dulu ya. Ya. Ini teman-teman meterannya agak bermasalah. Uh, ada tulisan periksa di tempernya. Kita lihat dulu ya. Uh, berapa pulsanya ini? Berapa itu 275,75. Kita cek ya. Kelihatan teman-teman ya. Oke. Okay. 275, eh uh, 75. Kita cek apakah Habis berapa, ya, habis berapa uh, watt begitu. Selamat berapa menit. Oke, okay, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Oke. Saya agak deket -dek ya ini, ya. oke teman teman ini yang ya saya ke teman teman dia tahu mesin las ini kayak apa ini yang dari rodanya kita menggunakan teknik maju atau plus oke oke siap yang untuk nya kita siapkan juga teman-teman ya ya kita las ragum ini kelihatan ya jangan saya las ragum ini disimilnya di pojoknya oke okay. ini elektrodanya eh, eh apa klem yang negatif saya taruh di sini oke okay. oke okay, ya oke okay. ini elektrodanya ya sebagai bekas elektroda dulu, coba dulu ya teman temannya Berhasilkah ini? Kemudian, ya, sebelum menu, kita pakai kaos tangan dulu. Ini kurang sepi, saya ini. Oke okay, ya, teman-teman. Kita lihat bersama-sama. Kita tancapkan di listriknya kita nyalakan di belakang oke okay. ini nih, nih power nih kelihatan ya powernya nyala kita pakai mana oh di sini disini di sini coba coba coba dulu ya nih ya teman-teman ya lihatnya oh, jangan di sini ya Wah, lumayan sih. Coba naikkan lagi. Nggak tahu ini tulisannya nih. ada tulisannya. Cuma naikkan lagi. Ini bukan elektroda yang sebenarnya, teman-temannya. sana ya, Cana, ya? Lihat ini. Agak leket-leket, tidak apa. besarin lagi teman-teman. Agak leket-leket. Agak leket-leket. Kita besarin lagi karena ini memang bukan link teroda aslinya ya. Baguslah. Ya. Nih bisa merah segini udah bagus ya berarti cukup panas. Ini karena memang bukan roda aslinya teman-teman ya. Jadi ya maklumin aja. Jadi kesimpulannya mesin tas ini bagus sih seperti itu. Udah suaranya gak terlalu licin, Kita tahu ini Kita hanyanya Kita hanyanya Kita berapa lama Kita tahu Oke okay. Coba lagi ya Ini mati nih teman jangan, jangan Dikret jangan-jangan Ya -jangan. dulu ya Mati Ini kenapa ini kita lihat dulu ya Mati lampunya saya kita lihat dulu ya kalau di meterannya sih di sini hidup ya walaupun agak bermasalah tadi Tidak di dalam lihat dulu ya apakah meteran yang ini jeglek atau apa tidak dulu lampunya ya teman-teman ya Oh, jeglek. Padah. Ndak jeglek. Jeglek ini. Ya, jeglek. Ya, nah, ini. Iya Oke jelek ya Tanyalahkan lagi Wah nyala lagi teman-teman Ya ternyata tadi cuma jelek ya Oke ya kita tadi kesimpulan aja Berarti las ini mesinnya mantap Oke Bagus ya Padahal ini sudah 900 Watt loh tadi Oke teman-teman ya saya matikan dulu ya Berarti Kesimpulannya mesin las ini Bagus teman temannya ya Recomended Untuk teman-teman yang mau membelinya Kalau untuk membongkarnya ini Ya belum ada waktu lah Bagian gitu. juga emang Tidak rusak dibongkar-bongkar gitu Karena ini buat kerja Seperti itu teman temannya Oke teman-teman ya teman-teman ya. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Jangan lupa di-like, share and comment dan subscribe ya, mulia ya. Oke? Okay? Saya saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.